Halo ma Bro, ketemu lagi di channelnya Simoni, kembali lagi untuk petualangan saya di dunia seal Online blade of Destiny kali ini, gua mau mainin Defender yang jelas kalian pasti sering lihat di tiap malam gua live. Yang pasti sih sekarang ada Legends custom tema Bro, gue didandain Bro, sama Bro nya uh, Beerface ya. Makasih banyak ma Bro, udah support uh, saya. Dan yang pasti sih kita akan bisa bertualang untuk lebih seru lagi di dunia si online Dan mungkin eh, baju yang dia berikan ini adalah memiliki kelebihannya itu ada DDI DI 4% ma Bro, keren banget anjay Yang pasti sih yang lainnya jangan sampai lupa untuk tetap like and subscribe my channel ma Bro. Kita lanjutin aja sekarang Gua mau nyobain apa sih yang namanya untuk ngelebur ngelebur batu batuan dengan item dari fasilitas barunya seal online jadi setiap karakter itu nanti memiliki kelebihan status untuk tambahan dari 3 batu yang sudah disediakan oke okay deh sebelum kita milih nanti untuk ngelebur ke merah oranye ataupun kuning gua harus cari dulu untuk rainbow eh, ininya ya apa namanya Rainbow powdernya ini kebilang sangat susah sekali bro kita buktiin aja gue lanjutkan saja ma bro yang pasti sih enggak bikin uh, bete lah <laughs> saya tahu untuk random ratenya ini pasti sangat rendah sekali dan kita akan membutuhkan puluhan batu-batuan permata bro oke okay, ma bro lanjut saja dulu katanya oke okay, oke okay, lanjut lanjut bro uh, birvis. oke okay, ini dia pakaiannya yehihi keren bro. <laughs> oke okay, kita masuk channel 1 yang jelas sih untuk karakternya ini adalah defender ini terkenal sangat cukup apes bro. pasti setiap hari yang udah sering nonton di live saya ini udah pasti ngeliat defender saya bikin geli bro. nah ini dia hasil gua untuk keliling dari sage dan juga untuk dari blue eye nya ini hasil tangkapan saya Selama satu minggu kemarin Untungnya nggak dibuangin Diamannya semua Dan saya coba untuk pancing-pancing Pengen tahu ada pola apakah yang bisa kita akalin ya bro Cuman ini sepertinya susah Karena kolomnya ada 10 Itu otomatis ratenya makin sulit Untuk acak-acak lengkapnya bro ya helah Kacau Waduh. Gua harus percepat ini jadi sorry kalau uh, suara saya ini kepotong-potong yang jelas sih kalian lihat aja hasilnya semoga ada ada pola yang menarik yang bisa kalian ikutin dan bisa jadi tips uh, trik yang yang unik ya <laughs> karena beberapa kali ini ternyata gagal kemarin berhasil satu kali aja mungkin lagi hoki waktu pas live uh, ke-14 ya episode ke-14 menggunakan defender itu langsung jadi untuk tim diamond tapi barusan saya cek untuk kristalnya itu hanya satu 1-2 powder Berarti memang kristal nggak saya rekomendasikan Untuk dilembu, dilebur ya Ini antara diamond dan pink diamond Memang ratenya lebih tinggi pink diamond Karena sampai jadi powdernya ada yang sampai 6 6 eh, Kemudian 5 Untuk diamond rata-rata 4 Ini saya coba pancing riset <laughs> Ya 3 Kemudian 4 Ah ini kayaknya memang agak susah mah bro. gue bingung juga ini. Pink diamond tuh apa disekaligusin aja ya? Ya udah tarikan kedua nanti kita coba untuk langsung sekaligusin dapat apa gitu bro. Ini kalau kayak gini terus kayaknya bisa bisa bete. <laughs> ini kayaknya untuk powder yang putihnya itu udah jelas pasti dapat satu stack lah mamaya. Ini nanti kita harus rubah dulu jadi kristalnya. Terima kasih banyak ya yang udah support teman-teman kemarin juga saya jadi tahu gitu untuk npc nya gue gak pernah nonton gak pernah lihat gak pernah merhatiin websitenya juga gak sempat Tapi karena sering live dan discuss dengan teman-teman si lovers jadinya saya cepet paham Jadi teman-teman yang baru main gak usah khawatir kalian cukup stand tune aduh abis itu ya Asen. Tetap stand by di channelnya Simoni bro Oke okay, kita ambil lagi Ini kita coba langsung ada kristal Kristal agak banyak Saya coba sengaja Ini sudah jam satu malam <laughs> uh, Kita lanjutin dulu Pengen tahu aja Kalau kita isi semua Isinya seperti apa Dan set. Oh my god Cuman 24 namanya Ayah. Oke, kita cari tempat lain lah Moga lebih hoki, Ma Bro Ini di kantor ternyata nggak bagus Defender tuh sepertinya bukan di sini kantornya Ini kantor craft ma man, uh, lah Ini cara identifikasi untuk item biasa Wah, nggak berpengaruh, Bro Aduh Itu untuk nyari OPT ya, posisi seperti itu di craftnya Ini untuk ring Untuk ring posisinya seperti ini biasanya Aduh, nggak dapat juga 5 dan 4, deh, pasti oke deh. Coba lagi, tengah, tengah, tengah 8, 4 nggak ada, ma bro. Dia mau rata-rata 4, 4 power yang didapatnya. Alah, kemana ini? Kita ke lah, ke rumah nenek lah, bro. Oke, nek permisi. Semoga kamu memberikan keberuntungan ke saya untuk stone dismantle ini. Gue bingung juga. 6 aduh lima eh hey. iyalah susah bro asli susah <laughs> aduh malah 4 aduh pink diamond ini harusnya peluangnya lebih tinggi enggak enggak di dikecoh pun riset riset tiga kali juga udah nggak bisa Oke deh, Oh my god 190 powder nah alah nenek kamu nakal nenek. Oke <laughs> oke okay. okay, ma Bro ya udah kita lanjutkan terbang langsung mamen. Stuntis mental di Sepis semoga ini beruntung semoga ya. Bro tuh kayak gini eh pahit sekali. Ah kayak apa ini? satu wah ini yang bikin naikin harga permata ya sekarang pink diamond jangan dibuangin itu karena rednya lebih tinggi untuk dapetin eh, apa namanya eh, rainbow powder ya ini saya nyoba diamond gak ada sama sekali tanda-tandanya bakal dapet dari diamond biasa hanya powdernya aja lebih banyak dari kristal jadi kalau menurut saya sih kristal kayaknya jangan deh Sayang, saya belum pernah tahu juga ada yang dapat dari kristal Ini kita coba masukin semua lah, pusing masmu ini kayak ini Pink Diamond tuh pasaran sekarang jadi naik ya Untuk satu stacknya tuh hampir 6 juta kan. Oke, keliling-keliling, set, brick, tara iyalah dapat dapet shiny-nya satu, lumayan daripada Lumanyun Oke okay, kita dapat satu stak mamen. Yang jelas sih uh, kayaknya ini memang harus sambil iseng ya, jangan terlalu dianggap serius. Karena nanti lu bisa gila tuh <laughs> Peluangnya kecil banget. Saya udah ngabisin berapa puluh biji nih. Oke okay, 280 Aduh, nggak apa-apa. Coba lagi asem awesome. Oke okay, kita terbang ke mana ini? Ke si ini ya, ke ujung dunia ya gua coba di sigardel moga ada hokinya dia kasih ke kita Bro mungkin enggak apes-apes amat lah <tuh> waduh alamat buruk 844 Aduh Wah 6 lah 6 12 berarti aduh 10 ya 55 bro keping diamondnya ini memang agak susah bro Aduh. bingung ya belum belum dapat pola ya belum dapat pola ya nanti kalau misalkan saya nemu pola yang lebih baik nanti saya pasti share yang jelas sih jurninya defender kali ini nggak main kemana-mana saya mau coba farming juga tadinya untuk ngetes baju pemberian eh apa namanya birvis belum sempat ya itu lumayan dede 4 set mantap mah, bro jadinya kayak templar nanti udah bunuh momonya pasti nambah darahnya bro <laughs> alah Eh, nggak ada, nggak ada kabar baik, nggak ada keempat, enam, Nah gitu dong, enam lah minimal ngobatin rasa luka hati ini, bro. Allah, sembilan, lima, empat, loh. nah, gitu dong, lumayan tuh, dapat lagi. <laughs> Oke, okay, ya udah harapanku pupus mah bro kita coba tes yang kelima. Alah. Satu stack lebih. Dasar gadel kamu bikin gua apa? Nah, lanjut. Oke, okay. tadi udah nyobain aduh sekarang udah musuh pilih ngerjain ini gila mah. Pegal juga ya. Gua kayaknya enggak akan bisa live nanti. Oke itu. Di iya iya iya, ditunggu videonya ya, nih tonton aja, ma bro. Sampai beres, semoga lu terhibur. Yang pasti sih enjoy fun main gamenya. Jangan sombong-sombong kalian, jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian yang sesama player seal ya, biar kita bisa mabar, ma bro. Setiap hari kita mabar. <tuk> Oke, okay, belum dapat juga, kayak apa ini, friend. Oke, okay, kita gocek check lagi. Gua cek lagi, syah sih, aduh, bentuknya. Aduh, kacau, bro. Ini pink reset, pink reset, ganti diamond, cat, Nah, ah, ini baru, bro. Diamond ya, ini dari diamond, bro. Berarti ada peluangnya, diamond. Oke, okay. sudah terbukti. Dan sepertinya saya tidak mau membuang waktu lagi. Saya harus cepat ngetrend juga. Ini terlalu lama, nanti videonya masih ada satu bang lagi, gua. <laughs> Aduh Ya yeah, oke okay lah Per sepuluh Eh per sepuluh ya gue tukerinya ya Oke okay, siap Ini kemarin nyari keliling-keliling Aku sampai nggak tahu untung Anak-anak info bro Makasih tetap komunikasinya Jalin Dan tali silaturahminya buat semua Semoga kalian diberi rezeki yang banyak kalau silaturahminya Bagus bro Oke okay. Tara Stone manager, saya udah punya 50 biji bro, saya ini kristal. Uh, dan kekampret sebelumnya cuma dapat akurasi 2, men Orange, Stone. Aduh, kemarin menurut ke siapa ya, gue ya? Apes banget, bro. Yang Yellow gak bisa, kayaknya. Yang Yellow tuh cuma HP persentasenya ya. Oke, okay. kita coba red aja lah. Red lah, mumpung levelnya masih kecil, semoga dapat damage lah gitu. nggak terlalu. Wah. nggak terlalu apas lah gitu. Eh. Ya Tuhan. Kayak apa ini? Kampretos, ma Bro. Astaga. Umaewa, oke deh selamat menikmati videonya makasih banyak dan semoga kalian bahagia dengan kesialan saya thanks for watching jangan lupa untuk komentarnya dan like nya kalau kalian suka Tetap stay tune dan jangan sampai lupa untuk pantengin terus channelnya Simoni mau di live ataupun di konten-kontennya ini kesialannya mpa attack 20 dan akurasinya cuma dua ini harus di -reset. ini pasti harus di reset ini cat, cat. Cet paling nyebelin udah levelingnya Susah untung di dandani sama anak-anak Makasih banyak yang udah support terus Dan tetap semoga kalian Semangat yang main gamenya Jangan dibikin stress dibikin enjoy aja gua gak mau kalian tiba-tiba jadi Orang aneh gara-gara uh, Apa setiap, setiap main gamenya ya Dinikmati aja oke okay. Dadah bye bye bro makasih banyak Jangan sampai lupa Kalau ketemu saya Sembah dulu ma bro oke okay deh sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini dan saya akan coba leveling dan kita lanjutkan perjalanan saya ini sampai level 230 dan et sebentar ini ini ngapain dia ngeliatin gua, senang ya gua sial ya, ampas ah, loh alah apa ini? Dah, ini continue aja semoga gua ada kemampuan untuk bikin lagi konten.